Kalau orang yang di sana pada bilang orang yang tatoan, orang yang banyak gondrong, pakai anting lah, emang yang masuk surga punya lu doang yang pakai sorban? Surga buat siapa? Buat orang-orang yang Allah berikan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nasta'inuhu wa nasta wa na billahi min syururi anfusina. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Wa Allahumma wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi menghadap seseorang dan juga beliau menjelaskan tentang bagaimana tentang mendapatkan cinta dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk sekarang caranya bagaimana kita hijrah yang diridhai oleh Allah Hijrah jangan setengah-setengah Cari jalan kebayaan, yuk kita jalan Terobos kebayaan tersebut Sampai kita mendapatkan keridoan Allah Banyak para sahabat Nabi yang dulunya bengal Ada Nu'aiman bengal setengah mati Paling bengal Nu'aiman Kalau ketemu Nabi, mabok Ketemu Mabi, nah mabok Maboknya cari perhatian, nak lu maboknya ngapain Nyari perhatian sama Ridha ditempel ya eh. Kalau dulu begitu Nu'aiman datang ketemu Nabi Nu'aiman jangan mabok ya sayang ya Jangan mabok ibadah, seger lagi, enggak ya Rasulullah, sadar Besok datang mabok lagi, perhatian, cari perhatian sama Nabi Hidup kita nih ibadah kita mah, udahlah kuranglah ibadah kita mah Kita enggak khusyuk kayak para salihin, kita enggak khusyuk kayak para anbiya Kita enggak khusyuk kayak para sahabat Nabi, minimal, minimal Kita bisa ngikutin amaliyah kebaikan orang-orang soleh Amaliah aja kebaikan. Kalau ketemu senyum sama orang, jangan mentang-mentang pakai baju pepe ngeliat orang. Apa lu? Sahannya? Kan begitu kan jangan? Senyum sama orang amal baik dari Allah. Satu tiupan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, ingat. Buat teman-teman yang di luar sana yang nganggap orang ormas ormas ini pandangan dengan pandangan satu belah mata. Ingat. Setiap seseorang itu punya kelebihan pasti juga punya kekurangan. Kalau kita ngeliat nilai orang punya tato, sangar, gondrong, lah dia kagak tahu tukang ojek. Keliannya tuh merampok lah, maling lah. Coba lihat teman-teman PP banyak juga kan yang punya tato. Banyak nggak? Banyak nggak? Sekarang hadir majelis. Kalau orang yang di sana pada bilang orang yang tatoan, orang yang banyak gondrong, pakai anting lah, emang yang masuk sorga punya elu doang yang pakai sorban? Surga buat siapa? Buat orang-orang yang Allah berikan hidayah Imam Syafi'i juga mengatakan Saya ulang berapa kali Untuk PP saya ulang kalam Imam Syafi'i yang beberapa kali Ada satu orang yang ahli ibadah Tapi berkelakuan jelek Ada orang yang berkelakuan baik Namun dia bukan ahli ibadah Mana diantara kedua Diantara dia yang paling baik Imam Syafi'i jawabannya singkat kok Dua-duanya ini adalah orang baik Kata Imam Syafi'i Kok bisa? Orang yang ahli ibadah belum berbuat baik, insya Allah, karena ibadahnya Allah berikan hidayah, sehingga dia menjadi orang yang baik. Orang yang baik belum tentu dapat banyak ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, karena kebaikannya menjadi orang yang ahli ibadah, yang bahaya yang ketiga. Orang lebih pandai menilai orang lain, dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Ini yang paling bahaya. Kadang kan kita kalau ngelihat orang sebelah mata Udah jelek aja ngelihat orang begini Udah jelek Dijelekin lagi ya kan ini bahaya lihat Nu'aiman Cuman satu amaliyahnya Sholat Belum tentu sering Di belakang Nabi Masih ada Di belakangnya Nabi dia Sholat terus Ada sendirian Tapi Nabi punya rasa rindu Kepada Nu'aiman Bengal luar biasa Tapi punya rasa sayang yang besar Cuman satu idinin arida' Buat teman-teman PP Deketin ulama-ulama yang ada di daerah kalian Kenapa? Jika seseorang sudah dekat ulama Pasti tidak lama lagi Allah akan tiupkan hidayah kepada dirinya Sehingga Allah matikan mereka dalam keadaan khusnul khatimah Ini caranya Allah kita, kita duduk begini Ini takdir dari siapa? Kita kenal begini Antum kenal anak Anak kenal antum Semua dari siapa? Allah Hari ini anda yang ngasih sampaikan Rifqi yang menyampaikan Allahumma satu diantara kita semua Mudah-mudahan keseluruhan Allah berikan hidayah Kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Kalau Rifqi masuk ke neraka Tolong cari Rifki, Cari Rifqi Arida Arida masuk surga duluan Cari nggak ketemu anak begitu sirot Melihat Habib Mancung ada di bawah neraka Mancung ingat tuh Woi. Mancung Enggak pesek nggak. Ada di dalam neraka Arida bilang ya Allah ini Rifki ya Allah ini waktu itu pernah ngisi acara di sekretariat barunya MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan ya Allah berkah ini berkah guru-guru kami ini kami menjadi mendapatkan keridoanMu sehingga kami dicurahkan hidayah olehMu masukkan dia bersamaku di dalam surgaNya Allah syafaat di dalam persahabatan juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan persahabatan ini persahabatan sampai Yom Kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Jujur tadi Arida ngomong sama saya, Habib alhamdulillah Habib, Habib nggak malu pakai pakaian PP, enggak? Gue bikin sendiri Arida nih, modal modal sendiri kalau bisa dikembaliin. <laughs> Beli sendiri demi Allah boleh tanya atau di mana orangnya noh no no orang, -orang makhluknya noh. Gila Habib masih dibeli juga akhirnya dikhadiahin beli sendiri jahit sendiri kenapa saya pakai PP begini saya bangga demi Allah saya bangga dunia awal akhirah kenapa berkah dari tempat ini kita yang kita pakai sampai saat ini keringat yang jatuh ke dalam baju ini keringat yang Insya Allah mendapatkan keridoan dari Allah Amin ya Rabbal Salawat ala Nabi Muhammad emang malu gue pakai PP enggak lah no lihat mobil saya buka no belakang semua jaket PP ada tiga biji ada tiga bijak Arida, dua beli, satu dikasih Tuh modal gua mah enak aja Mentang-mentang jadi Habib gua minta mulu kali Kagak, kalau ada baru lagi Arida boleh Pak Sekjen, Pak Sekjen belum ngasih apa-apa ini Oh sorban udah ya lupa, maaf, maaf, maaf Allah mudah-mudahan jangan sorban lagi ya Kalau bisa sih Ken sarung Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Hidup ini adalah se... Dunia ini sementara pilihan di dalam hidup apa yang kita mau. Lihat. Orang-orang yang di dalam tempat yang berkah ini. nggak ada gak ada yang dirinya dalam keadaan hatinya tertutup. Semua hatinya terbuka. Coba, Alhamdulillah PP kali ini ada majlis akbar. Insya Allah mudah-mudahan guru-guru kami bisa duduk di dalam majlis yang mulia ini. Habib Gures bisa duduk di dalam yang tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal Alamin, Kenapa? Inilah mata rantai untuk menjadi jalan kebaikan saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah kecil hati Jangan pernah kecil hati Hidayah itu Bang, A, Neng, Pok Iyalah itulah semua teh Emang dipikir saya dari lahir udah begini Kagak, saya juga Bengal Saya dulu diikut di 234 SC juga Eh, baliknya hijrah datang ke PP. Alhamdulillah, diterima marida Bengal ya, bengal saya mah. Betul-betul di Skotik Jakarta Selatan. Siapa yang gak kenal Kiki? Bule orang pada tahu Kiki. Bule mah, bule, bule, oi, bule, bukan pesek. Bukan tuh. Alhamdulillah, sekarang Allah berikan hidayah. Bisa duduk sama-sama kan? Insya Allah, mudah-mudahan semuanya juga Allah berikan hidayah. Hidayah dijemput apa dicari? Dicari apa? Dijemput Dijemput, jangan dicari Kalau dicari nggak ada yang buang hidayah Cari bagaimana dapat hidayah Ibadah, deketin orang baik Amalia, ini yang paling baik Sayyidina Umar bin Khattab anhu wa syaitan, Kabur melihat Sayyidina Umar Baru bayangannya, dia udah kabur Saat dimana Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah Beliau selesai sholat Selesai sholat, keluar dari masjid Melihat anak kecil sedang memainkan anak burung Anak burung diajak, dimainin Ngelihat liat Sena Umar, ni anak burung kesian dimainin. Gibea, dibiay di sini. Nah, saya bayarin ini anak burung. Saya kasih uangnya, burungnya diambil sama Sena Umar. Sena Umar lepasin burungnya. Selesai sampai di sana, Sena Umar kembali ke hadapan Allah, telah meninggal dunia. Para alim ulama di saat itu memimpikan Sena Umar, ibn Khattab, radiallahuanwarullahu. Tak tatkala memimpikan Sena Umar mendapatkan kedudukan yang besar di hadapan Allah. Apa kata pikiran kita? Oh bahwa dia adalah sahabat Nabi Bukan Bukan karena sahabatnya Nabi Bukan karena mendapatkan kedudukan tersebut dengan amaliyahnya dia Bukan Tapi satu dengan kebaikan dan kasih sayang yang telah dicurahkan kepada seekor burung kecil Sahabat semua pada bertanya Para alim ulama bertanya Wahai Sayyidina Umar Apa yang membuatmu sampai mendapatkan kedudukan seperti ini? Tahukah kalian, tatkala kalian setelah memasukkan aku ke liang lahat, datang dua malaikat dengan yang berwajah seram. Aku sungguh dalam keadaan gemetar melihat bagaimana dua malaikat tersebut. Sainah Umar ngelihat nakir takut. Gimana kita? Oi, kita bagaimana? Ya Allah, ya karim. Muka kita sangar di sini ketemu malaikat. <laughs> dia ini dia ini yang gue tungguin. <laughs> Yang minum A.O enggak bayar <laughs> Sena Umar nasi rasa ketakutan Saat dibangkitkan oleh para malaikat Dia suruh duduk Disuruh duduk Sena Umar Begitu duduk Sena Umar ditanya Belum sem selesai sempat ditanya Ada suara dari belakang sana Wahai malaikat-malaikatku Biarkan Umar masukkan dia ke dalam surgaku Kata Allah Masukkan ke dalam surga Karena apa? Karena dia telah memberikan kasih sayang kepada seekor burung kecil Dan dia selamatkan dan diberikan kasih sayangnya Sehingga burung tersebut dalam keadaan bebas Masuk surga karena menolong seekor burung Berbuat kebaikan tanpa harus dipandang oleh orang lain Allah akan memandang kebaikan kita Alhamdulillah PP sosialnya bukan main Membangun masjid, iya ikutan Membangun musalah, iya ikutan Insya Allah Allah berikan hidayah Dengan apa uang yang kalian berikan Untuk di jalan yang direzai oleh Allah Amin ya Rabbal. Jadi hidup ini pilihan iya Tergantung bagaimana kita mau menjalani Dan menyikapi kehidupan ini Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah curahkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Amin ya Rabbal. Saya pengen berlama-lama Tapi jujur lapar ngomong nggak konsen Arida, <laughs> sekarang kita cuman minta aja sama Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan malam ini malam taubat kita terakhir di hadapan Allah, malam dimana Allah catat air mata kita yang akan memadamkan api neraka jahanam. InsyaAllah dengan air mata ini yang kita keluarkan di malam ini, kita akan diidinkan untuk masuk sampainya ke dalam Nya Allah. Tetap berbuat baik, jalan jalanlah ke jalan yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia saat ini, Allah kumpulkan kita di dalam Nya Allah. Amin. Ya Rabbat. Nabi SAW di dalam hadith beliau mengatakan, Barang siapa yang telah berdoa lalu ditutup dengan membaca Rahman Rahimin tiga kali, maka Ya Arhamar Rahimin Ini yang akan membawa doa kita ke hadapan Allah Dan segera dikabulkan oleh Allah al Amin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farijalal Muslimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin راهيم يا رحمن راهيم فرج على المسلمين يا, يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواج الحليم وأنت يا رحم رايمين يا رضا رايمين يا أرحم رايمين فضي على المصلين وليس لرجس واحد قبل الف Yeah, how I انظر إلى المؤمنين يا أرحمى الرحمن يا أرحمى الرحمن يا أرحمى الرحمن فارج على المسلمين بجاهي طه الرسول جد امل mean yeah. اقول والاعلين أعمال الكرام وصحبي والتابعين يا رعاظ راعين يا رعاظ. jugahim wajibin alhusna bihurmatihim ma'amatna fi altariqahim walmugafidin من rahim Ya man wa yirham, fi wa kurang lebihnya mohon dibukakan bidu. maaf yang sebesar-besarnya sulas wallahi hidayah warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh>